Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang PAN zodiak yang keuangannya meningkat di bulan Mei tahun 2021. Namun buat kamu yang baru gabung silakan klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan khusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak silakan hubungi kami yang kontaknya tersedia di kolom deskripsi.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 di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Taurus akan mendapatkan apa tawaran pekerjaan yang dimana di sini akan bertampak positif kepada kehidupan, keuangan, serta perjalanan hidup Taurus sendiri. Dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Taurus akan dibantu oleh seorang pasangan yang dimana disini tujuannya untuk meningkatkan kehidupan, keuangan yang membuatkan hasil yang sangat positif dan hasil yang maksimal di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah... Page of Cups. Secara umumnya, page of Cups itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Taurus akan sangat meningkat di bulan Mei tahun 2021 yang dimana di sini terdapat dua kategori, yaitu seorang Taurus mendapatkan empat tawaran pekerjaan yang bernilai besar, yang berdampak positif kepada kehidupan keuangan, yang dimana juga di sini dibantu oleh seorang pasangan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keuangan mendapatkan kebahagiaan dari seorang anak Taurus bersama pasangan Taurus sendiri. Dan itu kartu kesimpulannya adalah: "Dalam secara umumnya, demun itu diartikan hal-hal yang menjadi kemungkinan kemungkinan yang akan terjadi. Dan jika kartu demun kita gabungkan dengan zodiak yang pertama, di sini menggambarkan hal-hal yang menjadi kemungkinan terjadi. Kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang taus adalah mendapatkan empat tawaran pekerjaan, yang dimana pekerjaan tersebut dibantu oleh pasangan, yang dimana di sini hasilnya akan maksimal, yang membuat keuangan seorang taus meningkat." yang didukung penuh oleh seorang anak dan di sini tujuan terus untuk membahagiakan seorang anak di bulan Mei tahun 2021 dan untuk kartu episode yang kedua adalah hai of cup, ataupun delapan piala untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang bersedia Virgo yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan keuangan yang sangat meningkat di bulan Mei tahun 2021 di sini digambarkan seorang Virgo akan merenungi menenangkan diri dan membuat satu usaha serta menemukan satu usaha pekerjaan yang dimana sini akan berdampak positif kepada kehidupan yang membuat keuangannya meningkat secara drastis di bulan Mei tahun 2021 dan usaha tersebut merupakan usaha atas hasil ide dan karya dari seorang Virgo sendiri dan untuk support energinya adalah kenaik Open secara umumnya kenaikan open itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, serta seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan, seorang Virgo akan mendapatkan keuangan yang meningkat di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang Virgo mengenai dan menemukan sebuah jalan, menemukan sebuah usaha, menemukan sebuah pekerjaan, yang dimana hasilnya akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta mendongkrak finansial seorang firgo di bulan Mei tahun 2021 yang didukung penuh oleh pasangan serta dimotivasi oleh rekan-rekan firgo sendiri dan jika kartu demon kita gabungkan dengan jodek yang kedua di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang firgo akan mendapatkan keuangan yang sangat meningkat di bulan Mei tahun 2021 atas usaha kinerja dan ide yang ditimbulkan oleh seorang firgo yang dimana didukung oleh pasangan serta dimotivasi oleh rekan-rekan firgo sendiri dan untuk zodiak yang ketiga adalah Nine of Cup ataupun 9 Piala. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang dimana mana di sini digambarkan seorang Libra akan mendapatkan keuangan yang sangat meningkat di bulan Mei tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Libra akan melakukan sebuah usaha, akan melakukan sebuah pekerjaan dengan ide dengan cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dan di sini juga digambarkan bahwasanya Seorang Libra akan melakukan usaha tersebut dengan sabar dan melakukan usaha tersebut dengan disiplin serta sungguh-sungguh. Di sini juga digambarkan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang Libra akan membuahkan hasil yang maksimal berdampak positif kepada keuangan yang membuat kehidupannya semakin meningkat, rezekinya semakin meningkat di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of cup secara umumnya kenaik opkap itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih dekat dengan libra sendiri dan di sini seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan keuangan seorang libra akan sangat meningkat di bulan mei tahun 2021 yang dimana di sini seorang libra menjalani sebuah pekerjaan dengan ide serta pikiran yang jernih secara disiplin yang dimana juga apapun yang dikerjakan apapun usaha yang dilakukan oleh seorang libra akan berbuah manis kepada kehidupan keuangan libra sendiri yang didukung serta didoakan oleh pasangan dan dimotivasi dari rekan-rekan libra sendiri dan jika kartu tunggal kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang libra adalah melakukan sebuah usaha dengan ide cara sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dan apapun usaha yang dilakukan seorang libra akan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangan serta akan mendapatkan hasil yang positif kepada kehidupan rezeki yang didukung oleh seorang pasangan dan rekan-rekan libra sendiri. Untuk zodiak yang keempat adalah dua ataupun dua pedang. Untuk sudet yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan keuangan yang meningkat di bulan mei tahun 2021. Di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Pisces akan memilih satu perjalanan hidup satu usaha yang dimana disini berdampak negatif kepada kesehatan namun berdampak positif kepada keuangan seorang Pisces di bulan Mei tahun 2021 dan tidak tertutup kemungkinan di sini seorang Pisces akan membuka suatu usaha tambahan ataupun usaha cabang yang dimana disini tujuannya untuk meningkatkan serta mendokar kehidupan dan itu sebuah energinya adalah King of Cup Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari Pisces sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Pisces akan mendapatkan keuangannya sampai nekat di bulan Mei tahun 2021, yang dimana di sini dengan melakukan sebuah usaha satu usaha tambahan, satu usaha yang dimana didukung penuh oleh orang tua dan dimotivasi oleh orang tua Pisces sendiri. Dan jika kartu demonya kita gabungkan dengan zodiak yang keempat, di sini menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi kepada seorang Pisces adalah mendapatkan keuangan yang sangat meningkat drastis di bulan Mei tahun 2021, dengan suatu usaha tambahan, dengan satu jalan usaha yang diberikan motivasi oleh orang tua serta sahabat-sahabat Pisces sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan, empat zodiak yang mendapatkan keuangan meningkat di bulan Mei tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Taurus selanjutnya zodiak Virgo, selanjutnya zodiak Libra.